Dulu aku lihat di cerita, neng kita wali-wali, wali sama termasuk Abdul Qadir dan al-Junaizi. Nanti piring tuh, jenuh al Abdul Qadir. lu di wali, singguh gue stewardnya, sini, sini anuri, nuri pun gue teramat, gue ngerainya, maun tak terus nurbakar. Suatu saat, Abdul Qadir tim al-Junaizi, gue lor, ditiliki, foto wali nih, wali menyembelk wali, foto kacau nih, aslinya cuma wali, bener wae, al-ina ngomongnya kacau, suampe, surah kulo, suwatan bui loro, kening dinding kangil, artinya gue anuri gue wali kok tamat, gue wali kok sejarahnya abdul qasim al junie. hanya naku tak jarang tamat dengar pengen gaul orang <guruh> itu. mana opo nya? pengen gue purro, nak wali laut, isah ngatur pengiranan, pengiranan isah aku wali itu paringi lorot. hanya <guruh> tak jarang aku tamat, Ben aku purro, nak iroda semua juga iso detimu musibah kang wali walin artinya wali laut rakte balmu musibah kamera <g FM>: Tadi <tane> aku marahiku, itu tak wali lah orang kepal Di cari anuri, bolak balik gue di aku, dari jadi sambatnya yo bener. Tadi wali wali aku julukan dulu. Nih wali, sambat ulamaan cara-cara pandang tentang rasul. Jadi di antara yang dipilih Abi dalam kitab fikih meriwayatkan maupun cara pandang siti Dina Umar tentang rasul. Hai kulo. Warwiyah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tumi ada mautir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqi wayaulu wala ketika nabi wafat di antara yang bisa masuk dekat jasadir Rasulullah itu si Dina Umar. Ketika virus dekat sekali dengan jasad dan tahi di nomor 2000, 33000 miliar usul 1000, 20000 miliar ini yang nggak ini yang nggak digani wong Arab, 10000 miliar ini yang Arab, nak memulai sesuatu yang dramatis, dimulai Arab, 10000 miliar usul yang teman digani wong Arab, 10000 kayu usul kayu yang kayu kayu kayu Arab, 10000 miliar usul ini kayu, nggak digani wong Arab, kayu, nge kayu, no Taktubu ingkang petba panjenengan anak sa ing menuso alih ingkata sejidin. Balam maka duro, maka semangsa ini akas apa anak su menuso, kita peta mongko ngalap panjengan mimbaran ingimbar, iratus mimbar dan kotip-kotip. Litus mi agum, supoyong rungokno panjengan gumpeng anna. namo namongko nangis, opo aljif, opo kayu, tivirohika krono pisah ambek jenengan. Atas kealtas tiga damal banjir yang diadakan tangan banjir alehi yang atas sisi mengko menang apa gitu. Pak umat suka mengko tahu banjir ibu kana tolo sopo umat suka ibu aula lebih utamu. Bilhani ini kelana ngisi ilai dengan banjir dengan lama fakta semangsa nih saya banjir dengan bumeng Betul, niki kurocek kiri tolong kape dan kitab asifau, asifau kifuku bin di wakasal dahulu Nabi itu kan bangunan Masjid Nabawi itu kan sepokoknya kayu kurma gitu, ngarap, kayu kurma dipasang di atas. dan ini orang Nabi pada khutbah yang ya Nabi berdiri terus nyekel, nyekel, nyekel, soko. Ya pokoknya soko itu kepegang oleh tangan Rasulullah. Ketika Islam tambah maju terus wonton Bani Najjar menawarkan, ya Rasulullah, saya bikinkan mimbar supaya posisi anda lebih tinggi. Akhirnya akhirnya Nabi menerima tawaran itu, terus Nabi hudba di atas Tawah. Nah, terus ini ditinggalkan. Nah, lalu masjid itu irsadda. lagu huju arun kaju ari isar di hati tadi. itu. itu kayak ada suara tangisan. Wah, itu satu masjid, makanya khadid ini mutawatir. Satu masjid, habis semua ini apa? Itu. Terus akhirnya Nabi menjelaskan. Pokok kayu ini nangis, bergosa ini rasa sekelah. Bergosa ini aku manggun nimbah. Nabi punya kebijakan, itu kan ngetok Kondakok, ini dudukan mimbar Dan tetap dipakai roju Terus kata Tidzina Umar, karena itu mutafat Disaksikan orang banyak Harusnya kita-kita ini lebih menangis ketimbang Kayu, kayu ditigal Nabi Saja begitu tangisan, itu yang ditigal tenang-tenang. ditigal Nabi menang. Makanya ada ulama Yang lucu Termasuk banyak cerita, yaitu Sholat lima waktu itu pula semua tapi aja nembak ibu juga tak omongnya, tapi untuk ranut banyak karena nganggep kabudunya nabi itu musibah, jadi saiqi itu musibah terus mengakibat kabudet terus, jadi ya banyak ulama yang punya lima waktu banyak, sama pernah dengar kan kiai yang punya lima waktu? karena nganggep musibah kabudet nabi musibah, kabudet kiai musibah Nah tapi bukan jelas aku, aku, aku nun, nah kak berdua Wong Dolem berkah, jadi aku eling eling uang. Yang mati kan Kak Wong Dolem, Kak Wong Dolem itu mati ya, kok. Girang girang, lah aku eling mati nih Wong Dolem mereka ya, kan berkah, kasih umat mati nih, Wong Dolem, lah kok. Nah tapi itu logika yang digunakan di dunia umat, jadi ini kita kudu izin, Kudu izin Wong Wet yang ranti akal, eh tangisan, pirtisan, berusul, wah kita kita tinggal akal ketika nabi. Apa? Farab tak ketika Nabi, engkau memicu kita, kita biasa-biasa. Pak Umat, suka kanat Allah, bihanin ilai kalamah Farab tak umum. Bia-bia anta wa ummiya Rasulullah kot Teman-teman tumut komin fadilah, dikasan, hingga utama ini panjenengar, yang terubu gue apa. gawe anjalah, yang itu nggawe sopwa itu ating jenengar. Digawe to atau, yang podo, yang itu ating aku. Sungguh jenengan luar biasa. Bahkan toat nging jenengan judian ketua nging allah. Fakoh lah asjawad jelah majidir rasulah fakoh atau allah. Mantis abadi buang judi ketua atau pemain rasulah yang rasul. Fakoh atau among teman-teman to at toat atau pemain allah yang allah. Di buang sih toat nging rasul wah. Otomatis Jika otomatis toat ngingnya allah. Jika mana itu sungguh luar biasa. Uang to'at nih gue ini menusa, biwe rosuon itu menusa, tapi to'at nih rosuon, waw podo be, to'at nih gue ini? Oh, itu luar biasa. Mulanya iku rosuon gitu. nak sholat, ini usah yang tenan, Senajan tau pisang. Pisang tenangan. Ini dia sholat rutin lah, pisang tak sholat tenangan itu. Di bawah pulak balik nanti perum tau tenangan baru. Buat ini kita ijazah tenan. Saya itu baca, baca bukunya, Abul Qotim al Junaidi, terus ada Abdul Qintan, Abu Yazid al Bishtom. Jangan tinggalin ya. Lausofat di tahli laksun wahida, maqbalai aku tahu ngelapak nolah ilahil wafisan tapi bersih, Ya wafisan tapi nolak bersih. Wa aku rawurusan dari kuran di amalian, karena enggak mungkin la lah ilahil wafin cido umpo obon. Kemudian kemudian kalah ambil sana sambil yang kalah ambil yang Lenggunyo ikung nganti doa seirat orang nopo barang sing ngala no tapi bersih. termasuk itu sarate orang nopo hitap la yo hitap luopo orang nopo weyo orang orang orang nopo ora wujud. Sing wujud Mengenai kolam, nanti kelola, nanti kelola, nanti kelola, nanti kelola, nanti kelola, jenengan, mantep, Lan kowe nak ndungo Gusti tapi kalau nate ali pating cilik nopo. ra salat di Di paling menyinggung orang banyak Karena kaya ngejak Tapi tapi medus, lu pernah nyata, lucu kita nyata. Kalau di juga di satu kampung, pulau melos, pulau Anamato Kiai terkenal di Tapi jangan melek, saya ngislam balik. Kebetulan saya nggak kiai terkenal di tapi terkenal ngalik. Tapi tapi, kau wedu, kau gelap, kau gila, kau gila, kau gila, kau gila, kau umume kan kalau ora kamu punya wong Ngomong ben wong ora wujud Soalnya bongsa ikulah, tikus yang orang- bu. Karena tikus itu patek Ada lima kewan Tikus, itu Tikus, gagak. Dukar Apa lagi apa tikus, gagak, Apapun itu. Ayo, itu bahasa itu bersih, Misalnya sampai istis mau sama Zaman istis kok, kok ya tak Misalnya sampai cek zaman ganti Berarti zaman itu hidup, dia selesai. Zaman Saiki kira enak, orang mangan mati, tapi zaman kue jadi janin, orang mangan nggak bisa beli. kita ketuk jadi intinya, setiap logika yang dibangun manusia itu pasti dibatalkan demi hukum Tuhan. Mau kehilah mewah uraikan mek, tapi keharaan syariat aja keliru. Jadi, percaya dong teman-teman, keliru, keliru, keliru, Paling benar wiridnya di sana, boy, mengkhusus Rara Ini bukti paling nyata kan dikit ya. Misalnya Nabi Adam itu pernah dimaki-maki Nabi Musa di alam, karena semua Nabi itu tidak meninggal. Reputasi pertama Nabi Musa maupun Nabi Adam, mati maki Nabi sini. Pak, jenengan dipilih pangeran, nanti malaikat pun sujud. Salah barang lopo. Gara-gara jenengan kita menjadi suwardo, kangen. Ngomonginlah rata lah hidup kita jadi suwargo, nggak perlu ngamal lah terimaatinya. Ngomongan Nabi Adam nggak salah sama nahiran nih. Kedulangan ini keluarga, rata ngelamar ke Jogos Topmam, rata upah, rata ngajak na kredit, paham ya? Rata rapi, rata pekatan, ngebakon, waka, widadari, kan sudah Loh, cara logika umpamanya biasa nggak salah, urip paham ini. urukan kan ini, kan jadi nunggu-buatan. So fari, rata si tua, ada si wanan, kan? habitatnya habitatnya apa? Jadi, Nabi adam orang paling salah. Kenapa kita harus dibidok di dunia, gara-gara salah ya? Kenapa Musa diomong jadi nabiaternya ya Musa kali mau mau itu Allah Pangeran sejurusnya rongeu tahun dengan tiga aku malah Pangeran Jadi Pangeran itu rong tahun taun tahun Nabi nabiaternya di Ikuti antara skenario nih, wadah tiga, terus ada yang kalah, kayak wong anak. terus oke, oke, wong anak, kayak wong salah, oke, so, ngutur. Nah, jadi skenario nabi, batal. skenario macam-macam masing ibarat kakek, umpamanya biasa muka. Jadi, nabi Adam, nah. Bangunis, kodok, kodok. Oke, nah. Jadi, kue raport, coy, nabi Adam, waktu corona salah, ya beli, ya, cara syariat nabi Adam, jantan. Tapi kue yop. memang... ini nabi nona, dia jam berperang kali. Yogi Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Tawangan yang tapi mata ini wong Nah, pengiran untuk gak tadi wong kasus di Yatim. No berarti dong, ada ke kan man. Ya, enggak misalnya Gusti, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, kan pengiran Gua, Gua, yatim Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, Gua, rawan kalah. Salah tapi iya perlu ya. tidak ini jenengan pasti nanti ditanyakan kan dan ada pasti alasan. KPK. Gusti, saya ingin jadi KPK yang bersih. Menangkap semua koruptor. Seribu koruptor, paksa saya. Berarti pengeran suatu gawe seribu koruptor. Karena kalau nggak bikin seribu, gak ada yang ditangkap, kan? Paham ya? Begitu. itu. Lepas itu, kita akan berjalan-jalan. Kita akan berjalan-jalan. Kita akan Karena rawan akan Mau mana polisi, maka rawan talamannya. Kusus di luar biasa jadi polisi, saya nangkep bajingan saya. Berarti pengembangan juga bajingan itu. Ketangkep. Maksudnya resiko itu. Maksudnya ulama sepakat khusus itu. Aku usaha usah kreasi. Nah, itu yang Nah, karena itu ngalam. Kusus di luar biasa. Harus tak sok, ngurang cahaya itu terus. Mereka matenya itu. Bapak, ya Ya, usah ngomong-ngomong. Bang, jadi gitu. ini kita cerita-cerita kuyen tapi tenang, gitu. Ada masalah-masalah antara niko joko dari pangiran kondisi Itu kejadian alam raya. Nah, itu alam raya diatur sampai saat Jadi Nabi Adam salahnya menentu semua kesalahan ini gara-gara Nabi Adam nyoro, Nabi Adam tertang, nganan ulama walim, enggak tahu orang-orang Nabi Adam saatnya Nabi Adam uratau gua patik Hai menurut salah no bergabung kekiai melarat dari kuala tadi apa kiai kekiai uang paling tukang cerita salen abang-abang saya bapak Nabi Adam bapak nama dua cerita no noo salai Hai dia umur bapak ewa mencipto Salah ya, jadi biasa anak Nabi Adam kalau Bantu Amiku angel dari sini ke kuala dan menceritakan itu Salah ya, Nabi Adam anak terpaksa iya bareng ini bercerita wau Ternyata kesalahan Nabi Adam disulis dengan kitab-kitab suci rong tahun setelahnya Nabi Adam di Nah, kalau Nabi Adam salah ya sesuai skenario sesuai rencana Rencana Salah ini terlalu jadi ada merano salah Nah, ada merano kok salah, tapi kan merana, Tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, Nabi tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, perang tapi, tapi, perang tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, umil tapi, tapi, tapi, tapi, Padahal tidak saya tak saya tahu, atau tahu, saya tahu, saya Nak muni tahu, muni tahu, saya Tapi gara-gara saya orang saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, Aisyah. Cuma saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya Aisyah saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya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 Tak yang tak yang karena itu merusak kebenaran, merusak aboh. muminin. Ayur after yang paling utama manusia ya umal muminin. Man Abdul, nah bagian riwayat yang paling Abdul itu jam yang Ali kan itu jam Rosul eh. si <laughs> jam Ali ini mirip ceritanya nabi muda Nabi perasaan lima dah harom dia Umar memimpin kalau perang Isa Isa perang yang paling Abdul darah jenazah jenazah perang jauh, lima dah ira larab sirae lombok. Wani kok ndok kotor. Saiki tadi niku apa? apa Masalah perang tadi. oleh salah nak nabi ada, Mergo macam-macam mergo wong medhun bumi. bumi ane iki cukup mangke ditonap ya Nabi ada masih ini manis kuat, gara-gara di rakuat, pengamatan tutup itu bahaya nabi ada mengawat, meneng di bapak, agak, bapak, nabi apa, nabi pamit Iman Depok Depok cari pentingnya, tapi gini, warung Oji sampe meruntuhkan sari tapi ya. ampun sampe meruntuh nonokoh. <tuh> bon bloater sagana. Lakot pelakot. Teman-teman tumetom ini Fadiladika, saking keutamaan di Panjenan, ingkarung beopo, opo anak barokah. Yen tong aga di Sopo Wakaing Panjenan, di Alpik langit purong angkat sangking Panjenengan. Koplak yuk, birakat sendiri ganyar di Pak Ano Sopo Wakaing Peringatan kita, kita akan berkongsi hafiz, sing siang-siang kita tafsir, termasuk metode yang bagus. Jadi ketika ini Syedina Umar, sungguh dengan orang yang terhormat, yang bersama Allah. Yang pengiran waktu nyalakan, itu tidak nyalakan. Dikali itu, mati tak sepura. Sajarnya itu salah, tapi disebut sebutnya itu tak sepura. Ini enak sih. Jadi sedurnya di cerita tak ada salah, diumum ada yang ada di. Sepura. Oleh mahum. Jadi kehibah di Siti Rahmat, jadi mengahami ayat, apa wawu angka lima adzintah, jadi sungguh jenengan wong sing terhormat tenan caro Allah. Wong Allah apa-apa tapi nyerita disepuro. di sepura. Jadi caro kaji Nabi, wong seng salah pengera, dicelok, ya Muhammad, rene, kue tak sepura. Sajani orang ngono tapi di umum kue tak sepura. Sangking saking di Nabi. Jadi di sepura, seduruh di disalah. Maksudnya, kata-kata apa Angka yang didahukan itu punya Natijah, punya kesimpulan Bahwa Rasul itu orang yang luar apa? Sampai diumumkan di suku Rasul itu, sederhana di cerita Anon, apa salah? Ya tentu salah Nabi, salah salah istihad Ya tentu salah istihad Di antara terangat Di sini itu mau menjelaskan masalah istihad Ini penting sekali rumah Istihadnya para Nabi itu Bisa salah tapi salah dari istimewa salah meninggalkan Abdul, ya yes. Bu. salah meninggalkan nopo? Abdul disebut mimpi habis hanzanatil Abdul, saya Jadi salah coro tetangga ya. ideal, bukan salah yang jatuh ke maksi ya. Kalau kalian balik, jadi salah yang nabi itu jatuh, salah tidak ideal, bukan salah yang jatuh ke haram atau masjid, Misalnya begini, ini keluar noda nasib sama jadi umum nasib, pulalah ya besi setimunan. Misalnya gini nih yang kasusnya nyata, ya. Ada si A ini munafek. Ini masyir abduh bedu-bedu bintalel sekarang bang. Kita sebut si A. Ya Rasulullah, apa engkau besok mau perang? Kata Nabiya besok aku perang. Walah kan, kali Nabi 7 bulan meten ku, anak pulang halik. Semua teman keluarga pulang ini bedu sakit. Jadi pulangnya munusah gue, jesu buatin derek perang. Karena alasan ini rasional secara pekih, nanti membenarkan. Ujur Loro sampai Melahirno, keluarga lagi boga, ya sudah, secara pakai tapi harus membenarkan, harus apa? Benar. ya sudah begitu kejadiannya banyak orang-orang munafik menyebutkan alasan sabolan, na ambaluna, wahbuna, pas tauqir, giling-gilingi, tangga-wangja, tong begi, perasaan diumur apa? Kulolah yang lebih. Ayat ini mulai kulo kecil far, mulai umur tiga tahun kulo far dan bisa pegang sampai sekarang. Maka, meskipun cara pakai benar, itu cara pakai sahabat. Bukan alasan di Loro, di Loro Ujur. Bahkan oleh disebut mata, <tuh> tapi Allah tidak menerima. Itu salah, ma. kamu memberi izin itu salah. Karena Allah punya kau kodeza, dan kau Allah tentu lebih benar. Mempengiran Terus ketika dia pengiran, dia kau EDSA. Layan tak mas lagu, nabi, nabi, nabi, nabi, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, Orang mungkin mas, Wong yang mentahnya dua iman demi Allah demi Rasul, izin orang perangnya mungkin. Jo izin, itu dia salah imun apa Wong iman tenang, tidak buju di lorah, tidak buju mati, ya anaknya lorah, nak kengeran terus langsung berangkat. Bagi buju, anaknya anak anaknya Jadi, gak mungkin bahasnya orang no perintah kengeran dari keadaan keluar, terus Allah kayak kok Eca berdua in nama yang tak dinukalah bina layu minuna bila diwajibil akhiri warta bersikuru burung patung firasimnya taros agar tidak cikap kok paham itu banyak hati ini gak iman ten peneng duit alasan itu paling bahaya yang ada dari surat tausat surat baru asing anti rawalnya mau jadi bismillah mergoiku surat anti fikir paham anti apa? lo pulang kuat ngatoni memang ber jadi saya ingatkan, contoh gampang, saya rasa tersinggung, saya hukum. Saya tidak jadi kiai, sah kamu lagi, misalnya lagi lorok. Sah kamu lagi lorok kok mula. Buju lagi ngamuk, sah, perai. Bapak ya. Bingung, tenang, tapi buju kok ngamuk. Tapi masalahnya kita selalu tidak adil. Ketika ditanya Tuhan, hak tidak kok perai kena opo, Sakit, besti. Ini masalahnya juga tidak adil. Misalnya kiai yang lorok, salami template. Yang menurut saya, kemudian lebih sakit, lebih sakit nanti. Kan enggak bisa. <guluh> <tuh> kan artinya gini, kan selalu gak fair, kan. Nak kewajiban dibatalkan demi sakit, nak fasilitas tetap diterima, padahal sedang sakit. Paham. ya? Makanya maka mewongpong sing Abdul itu anti alasan, karena takut takut dengan perbandingan tadi, Paham. ya? Faham ya? Wes ini misalnya orang Jumatan alasan kamlorok. Apa saat itu kalau ada fasilitas itu kan salam kita wong wong pilih. Punten lagi yen kita sakit itu saged Jadi kewajiban yo moh, rahmat. Adil, tapi kan ndak kan selalu loro itu juga alasan membatalkan kewajiban, tapi tetap menerima rahmat. Melane pulau loro lha ngaji, pulau nanti padha sabaran ngaji. Lha kula nanti Ibu kula tentu tuntupan. Tarang kuban perjalanan satu jam setengah. Kulau ngurus orang tarang Baru ngulang balik mana operasi itu? tentukan. Laku ibu lagi ya pak mula. Pernah anak saya itu mau kelahiran bedan itu sudah di rumah. Anak Pulau tinggal kedua. Jam satu itu bedan sudah di rumah. Kusah ini paling saja malik. Kulau tak tinggal ngulang ini sekarang. Ini kira-kira, kanamu. Iya gara-gara kulau itu kadung di teori. Mati ada orang. Berarti ada di ulang. Itu salah ngulang aja ya semua kaya-kaya, toko-toko ya, naik ini tapi <tangan> ini <tuk> tapi tengah sebagai seorang bapak kesti wakini anku mawon mawon ngasih, sarang jam lagi lagi mau menit lah ya, onuh, ini keramat Ya, makanya jalan di keramat. Tapi buat tentang jadimur, jadi, mau jadi raja akibat popo, orang wop. jadi mer jalan di keramat juga. Jawa tengah jalan keramat biasa, air amat tidak. Ya, orang rahmat. ya, di keramat, dan, di jadi gitu ya. Jadi kalau Allah di... makanya nanti kalau jenengan hidup, ngadu di Kiai, ngadu di santri, ngadu di teman tuh, gitu. angker kakek anak. Sani, gue seperti Nah, jadi gue seneng wong tenang, ngeke ieraka alasan, nolak ieraka alasan, Loh, nu, ita, ya sumpah. Walaupun pengeran itu enggak ikut itu, layak sa'ibinu kalladi na'yuk miru bilai wal yawil, ora bakal pamit demi anak demi keluarga, wong iman, mesti langsung tamit nah. Wah. walaupun. Nah, nah. Terhadap alasan dimaklumi pengeran itu, tapi kelaten kelas oke. Oke itu yang mau mirip, nyerempet nolak. Ya, gue cuman <sumptimu> Karena naik pangeran, berarti kena mata mesti kita tetap kalah. Tetap kenapa? Mulai zaman kau haba, sepakat. Nah, ono ujur, ikut orang tajam. Ah, bebat. Nah, ono ujur, orang tajam. tapi uang rokaat deh. sahabat dipangku, dipapang. Tetap kenapa? Duh, dengan dikandung nabi. Duh, nah, nabi waiz, apa yang diomong? Gue nak ucap ono ujur, cuma orang tajam. Ah, sholat nih, ngomong. Tapi nabi dia enggak sakit keras di si Papah antara nih padel biar wajib wajib wong kelakat deh nabi kata kejelasan lah walaupun di Papah nopo papa di papa, si papa mana dapat mikir nabi singgir bisa di sepuluh atau membiarkan dirinya tidak tetap di papa bergoyong wong di sana allah urangal akan urangga orang lani nyoroh jadi ulama papa nata karena kena kain Monggolo um, nanti diceritani Bapak, ini urusan ilmu, jadi kalau diceritani urusan buku. aku yang menangi hak guru-guru, dianggap bujurif, orang-orang berdasar bawa yang mulang, tapi jadi guru-guru ku, ceknya kacanya kacanya mulang ya mulang. <tuk> Monggolo um, nung perataan nontonan, nggolo riyan merantau kebocor, nggolo larat tenan, nggolo faktaan teri tenang. bujur gulo no, ya ras ya, ini udah ya, dianggap, kan? tapi intinya menangis. Tahu mau orang-orang haji sih bujur, mari ngeju suara gue, sih mau ngeju sih omulang, gede gue, milah, aku milah mulang mikir baju uang itu raganya tawar orang orang haji sih cuma baju uang semoga haji sih mulang dari musabuk itu anak pon milih mulang mobil baju aku milih mulang nah pon milih lorolorone lorong lorolorone ambil amor akhirnya baju mungkin pun lorong lorolorone mau gitu tetap mulang gitu tetap baju ya oke wah ini ngancam kita itu harga murko fatwanya menyesatkan kan jadi orang perlu bila-bila digunakan mulang lagi ya, banyak. Karena kalau ngalamin kan pada lu, buar malah nyesat Tapi itu reporte dari ulama, jadi surat tahu. Batu nanti dari surat baru. Sampai modoh Bismillahirrahmanirrahim. Guning suratiku, allah gak mentoleransi alatan keluar. Ikan e kalau dimasukkan itu tadi, memang gue nak loro gak mulang ustaz loro gak jamaah ustaz loro misalnya gak melak berjuang ustaz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 Ya karena itu tadi kalau pertanyaannya, apa Anda saat sakit gak nerima salam template? Maaf, dia ya, sedang sakit jadi tidak menerima salamnya. <tipun> gak berani kan? Ya. Tapi nak lorohi deh. Orang mulang lagi, loroh, lagi sih. Itu, itu sirine kenapa sangat tidak pernah libur itu karena itu. Nah, sama niru game Hongkong. Nah orang kayak wow, ngirang nggak nyerempet. wow. Dia terus nak waw, gitu. Pokoknya nak pakai saya pengirang, Layat sa ediru kalladi na yu minu akhir ayu cairi kisi amboali yim wan kisi wang sing imaniku wati abu abu atau mesti raptal palmet na ciciacik tukang pamit yo wang sing wanganja rapati i inama yathai di rukaladi na la yu minu na villa yu waliomil warta pas kui ane dengan video Islam dengan hati adik pokoknya sambil paham-paham perintai pengiran kalau ini sambil enak bahan-bahan itu ramulang mergora kronolog lo biasa sihatan rumah ramulang minta mulang ramulang tapi alatanku kebiasaan malah ramulang ya aku gendro anak rahmat pangeran pengiran orang gendung aku mulang orang mulang lah yang tak rahmat malah katanya tak jarang. nah malah oleh kalau pengiran muncul itu malah oleh lucu aku boleh pengiran muncul nah itu malah oleh jadi, kalo misalnya ada jamaah, pasti asik neng Oma. Gede, kalo enak neng Oma. Rahmatnya di sini, yang jembat, yang jamaah yang normal, yang bosen di Malah oleh naik <tuk> Wah, nggak Tapi, apa bener-bener panja biaya pangeran dari orang kono? <tuk> Memang isek. Lo keluar di kiri tol, neng kita wali-wali. Wali sama -wali, wali termasuk Abdul Qadir di sini. Al-Sinici, nanti piring lo di sini. Di sini Abdul Qadir. Dulu Devon Jowali, singguh gue juwernya ini, Sini Anuri, Anuri gue teramat. Wong Rai ini mawon, tapi terus Nur Fadlan. Suatu saat, tapi gue tim Aljuniedi, itu lor. Di Tili, Wali ini. Wali menyebek wali, foto katunya. Sini nyuma wali, bener wae. Sini ngomong ya ke Aceh, woi. Coba ampun, surat pulau, woteng buli lor. Vening di Cikang nih, woi. Sini ya, Weni. Woi Wali, kok sahabat? Wali, kok? sejarah apel kosi wajumnya. Hanya aku tak jarang sambat yang ngarep ben kok lorongin. Kenapa ya? Ben gue kurang, nak walillah aku rasa ngatur pengirahan. Pengirahan sebenarnya aku walini separingin lorong. Hanya tak jarang aku sambat. Ben aku kurang, nak iroda tuas juga iso desi musibah kan wali, walini. Artinya ini walillah aku rak balusibah. Kamu nama-nama. Saya Jadi aku marah ibu, gue enak walilah orang kebal loko. Dia ngelan aku ya, cari dari Anuri. Bila balik, maka umum dua gue di mana aku dari pergangan. Jadi, sambatnya ada ilmone ya, sambatnya ada ilmone ya, sambatnya